Oh, oh, oh. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya YT Chris Manto ya guys. Nah, video kali ini saya tentang bagaimana cara mengganti lubang charger atau lubang casan Asus X200M X200CA. Nah, caranya sangat mudah. Oke guys, sebelum mulai kita klik dulu subscribe cek tombol subscribe nya kuat-kuat biar tombol subscribe nya jebol guys hahaha <laughs> mantap guys oke okay, klik juga tombol like, comment dan share nya video ini ya guys. Nah jika sudah mendingan kita langsung saja ke tutorialnya. Oke okay, yang pertama kita lakukan adalah siap terlebih dahulu lubang casannya atau jack chargernya seperti ini guys kita beli online atau di kanibal mobo atau motherboard yang lama. Nah kemudian kita sediakan juga blowernya guys. Kita mengangkat menggunakan blower biar nggak rusak. Oke, seperti ini contohnya. Ini saya ambil dari motherboard Asus juga X201. Nah, ini sama guys. Nah kemudian kita melepasnya dari arah bagian bawah ini guys nah ingat kita harus melepasnya dari arah bagian bawah bukan dari bagian atas sebelah sini setelah dia lepas kita tarik dengan pinset kemudian kita pasang dari arah atas ini lubang casan atau charger yang baru ya guys nah ini telah saya ganti dan setelah saya pasang Kemudian, telah saya coba. Nah, telah menyala dan menetes. Trisi, jadi cukup sekianlah video kali ini, ya guys. Mantap!